dia akan teman-teman mencari tangan kirinya yuk biar lengkap biar tangan kiri gajila wow tangan kiri dan tangan kiri sudah terpasang tinggal bagian kanan Let's go to color.